Hai Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi bersamaku Uci Dan kesempatan kali ini aku bakal bikinin video buat kalian Tentang bagaimana sih cara mengatasi stres ketika kita itu sedang ngejalanin program kehamilan dan teman-teman sorry banget aku baru sempat bikin video lagi karena di minggu-minggu kemarin itu adalah hari-hari yang berat buat aku karena aku juga lagi keguguran pas waktu itu dimana aku ngerasa pusing ya aku gak sempat bikin video udah hampir satu bulan ya aku gak bikin video jadi di sini aku bakal bawain konten buat kalian semoga aja bermanfaat Kita bakal langsung ngebahas tentang salah satu pembahasan kita yang menurut aku tuh penting banget buat kalian ketahui karena stres itu mempengaruhi banget untuk tingkat kesuburan perempuan kayak gitu. Nah, stres yang uji maksud di sini adalah di mana perempuan yang ingin hamil tapi dia itu ngerasa pernikahan udah lama, tapi belum hamil-hamil juga, itu tuh kenapa mungkin aku mandul, mungkin aku begini dan begitu, dan banyak banget pikiran-pikiran yang membuat kacau kayak gitu loh, sehingga menimbulkan stres dan susahnya kita itu mendapatkan ovulasi yang berkualitas, karena perempuan itu suka baper sering sedih sendiri nangis sendiri apalagi dapat masukan masukan dari luar atau omongan omongan dari luar gitu. berhubungan dengan dirinya pasti kadang perempuan itu merasa sangat sensitif sekali sehingga membuat dia sedih dan di sini bakal ngasih tahu gimana cara supaya kita itu e, mengatasi stres dan coping kita supaya kita itu nggak gampang stres ketika mendapat omongan omongan orang-orang di luar sana. Oke, okay, kali ini uci bakal kasih tahu kalian Bahwa ada salah satu survei yang mengatakan bahwa Stres itu sangat mempengaruhi kesuburan wanita Bahwa stres itu sangat berperan penting Dalam melakukan pembuahan atau proses untuk kehamilan kayak gitu. Jadi dia itu yang benar-benar mengganggu Nah, sis, untuk masalah stres ini sendiri teman-teman Itu tuh emang sangat mempengaruhi Maupun pembuahan secara alami ataupun secara teknologi, misalnya kayak bayi tabung. Nah, ini tuh juga sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini ada salah satu pendapat dari Dr. Allen Morgan, pimpinan dari Sorg Institute for Reproductive Medicine di Amerika Serikat. Teman-teman, sorry ya kalau bisa bahasa Inggrisnya, kurang bagus dimaafkan. Dan stres saat mencoba hamil bisa mengganggu proses pembuahan, karena beberapa alasan untuk melakukan implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Dan kenapa sih kita harus mengatasi stres? Itu tadi karena bisa mengganggu penempelan sel telur pada dinding rahim sehingga sulit untuk hamil. Nah, Kenapa kita harus mengatasi stres itu, sih? Agar protein yang kita hasilkan di dalam tubuh kita itu menjadi lebih normal sehingga sel telur bisa menempel dengan baik dan kuat dan menghindarkan dari keguguran ataupun kegagalan dalam pembuahan. Menurut dokter Allen juga, bahwa kalau misalnya kita itu mengatasi stres, nih, sis, kita itu bisa membantu untuk memperlancar peredaran darah kita ke dalam tubuh kita Uh, terutama di daerah rahim. Nah, disitu itu kalau misalnya peredaran darahnya bagus, sirkulasi kita bagus, uh, sirkul siklus haid kita itu bagus, otomatis kita mendapatkan kesuburan. Sehingga, kalau misalnya ter, uh, terjadinya pembuahan, sel telur akan menempel dengan kuat di dinding rahim kita. Ini tips dari aku, bagaimana caranya supaya kalian tuh nggak stres, mikirin kalau kalian tuh belum hamil. Kayak gitu. Terus uh, untuk mengatasi stress itu, biasanya aku menggunakan cara-cara uh, Jitu -cara ini. Yuk, disimak terus videonya sampai selesai. Yang pertama adalah kalian bikin jurnal untuk emosi kalian sendiri. Jadi kalian bikin diary gitu. Terus kalau misalnya kalian punya unek-unek, kalian curahin aja di dari kalian karena cuman kalian yang tahu isi hati kalian dan kalian menulisnya di situ kebanyakan kan kalau misalnya kita itu stres karena pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, dari netizen, dari tetangga-tetangga kok belum hamil kayak gitu dan itu tuh bisa membuat kalian menjadi stres apalagi ngelihat teman kalian yang baru aja nikah terus udah hamil aja kayak gitu sedangkan kalian udah satu dua tiga tahun belum punya anak juga dan itu bikin kalian menangis sendiri kayak gitu dan aku juga pernah merasain itu Cuman aku mikirnya untuk masalah ini kita nggak bisa kita atasi sendiri ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk urusan anak, rezeki sama kematian menurut aku itu Allah yang atur. Jadi kalian pasrahkan sama Allah, curhat aja. Curhat sama Allah dan curhat sama buku diary kalian. Sehingga kalian itu uh, ketika orang lihat juga kalian kayak ini tuh easy gitu loh. Kayak kita tuh udah nggak punya beban kayak gitu. Jadi kalian tinggal curahkan aja lah emosi kalian di... Buku diary yang kalian udah siapin untuk emosi kalian, kayak gitu. Pertanyaannya, kok gak cerita sama temen sih? Kok gak cerita sama keluarga sih? Begini, kenapa aku nyaranin kalian itu lebih ke diary? Karena kalau misalnya kita curhat sama orang lain, nanti ada masukan-masukan yang menurut kita itu malah bikin kita tersinggung dan sebagainya, atau menyinggung tentang suami kita atau menyinggung nanti masukannya itu berhubungan dengan suami kita ataupun dengan diri kita sendiri saran-saran yang kadang tuh rada sedikit gak masuk akal dan itu tuh bakal bikin kalian stress lagi kayak gitu jadi menurut aku selain kalian bikin diary ini alasannya yaitu tadi kalian bisa mencurahkan apa aja gitu kan isi hati kalian sehingga kalian tuh mau nangis mau apa ya disitu kalau misalnya kalian kasih tahu ke orang nanti ujung-ujungnya masih diumumin orang juga kan lebih baiknya itu curhatnya sama Allah dan sama dairi kalian dan itu hanya kalian yang tahu kayak gitu oke next ke tips berikutnya yang kedua adalah mengatasi stres kalian dengan cara mencari tips-tips kehamilan yang menurut kalian itu bisa kalian ikhtiarkan sendiri cara yang ini yang biasanya aku gunain kalau misalnya kita itu udah ke dokter udah putus asa banget kayak gitu dan gak berhasil berhasil karena nggak berhasil berhasil akhirnya kita stres kan dan kita nggak mandek gitu loh nggak ngejalanin terapi apapun nggak ngelakuin apapun hanya pasrah aja gitu nggak kayak gitu teman-teman kalian harus usaha jadi minimal kalian itu konsumsi apa kayak gitu kan yang, yang penting di hati kita itu punya niat bahwa kita itu pengen promil dan pengen punya anak kita usahain. Kita pengen coba terapi-terapi yang udah dicobain orang-orang yang udah berhasil. Kita cobain semua obat-obatan yang udah berhasil, obat tradisional juga, obat kampung juga. Dan itu enggak ada masalahnya, teman-teman. Daripada kalian mikirin stres kalian sendiri, lebih baik kalian itu mikirin bagaimana cara ikhtiar yang baik supaya mendapatkan uh, cara promil yang gitu yang berhasil untuk kita jalani kayak gitu yang bisa kita jalani sendiri. Dan dengan hadiah bahwa kita itu bisa hamil dengan ikhtiar kita sendiri gitu loh. Selain mencari tips-tips tentang program kehamilan, kalian juga wajib banget pantau masa ovulasi kalian dan uh, jadwal bercinta kalian kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa harus dipantau? Kenapa harus diperhatiin? Karena untuk masa ovulasi itu masa yang cuman puluh 24 jam yang harus kita manfaatkan kayak gitu karena disitulah pembuahan yang paling tinggi setelah kita menstruasi jadi kalau bisa jangan sampai kelewatan kalau misalnya udah menstruasi usahain hubungan kita itu tetap rutin kayak gitu bukan setiap hari ya teman-teman tapi minimal dua kali sehari dua kali seminggu maksudnya <guloh> dua kali seminggu ya teman-teman jadi dua kali seminggu dan itu tuh adalah jadwal sehat yang ketiga adalah berenang. Nah, di sini tuh untuk berenang sendiri teman-teman ada penelitiannya. Karena aku juga pengen nyobain gitu kan berenang, tapi aku belum berenang, belum nyobain untuk berenang, tapi aku udah dapat salah satu penelitian bahwa berenang itu sangat membantu banget untuk menghilangkan stres. Nah, di sini aku bakal bacain salah satu penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Stress Management pada tahun 2007 nah membuktikan bahwa berenang di laut atau di air garam itu mampu memicu tubuh agar lebih rileks tapi karena musim Corona kayak gini kita masih belum bisa liburan ya teman-teman karena yaitu tadi harus jaga jarak jadi sekarang aku belum nyobain yang ini karena itu tadi kondisi itu tapi aku buat kalian yang tahu berenang ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian nggak bisa berenang ya usah, nggak usah dipaksain, lakuin olahraga yang lain aja yang kalian itu kalian bisa dan enjoy. kita lanjut ke penelitian tadi ya teman-teman. Nah kenapa sih gitu kan berenang atau berendam berendam dalam air asin itu juga bisa menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Nah penelitian itu menemukan bahwa setelah 7 minggu peserta penelitian yang berenang di laut atau air garam menunjukkan kemajuan bersikap yang lebih optimis percaya diri dan tak lagi cemas dan depresi. Nah ini tuh bisa kalian laksanain kalau misalnya kalian punya kolam renang di rumah kalian bisa untuk berenang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen rekreasi keluar mungkin saat ini belum bisa ya teman-teman. Jadi kalian hanya bisa lakukan itu di rumah aja. And next ke tips berikutnya. Berikutnya adalah menghabiskan waktu romantis bersama pasangan kita. Untuk tips yang ini aku udah praktekin ya Karena itu ya Alhamdulillah dari pertama menikah sampai sekarang itu kita belum ada yang berubah ya Usahain hubungan kita suami istri itu tetap harmonis Jangan karena adanya masalah ini, cobaan ini gitu kita menjadi renggang Jangan karena apa? Karena kalau misalnya kita semakin renggang otomatis untuk gairah dalam melakukan hubungan seksual itu akan menghilang kayak gitu sehingga apa yang kita inginkan enggak bakal tercapai. Jadi kalau bisa kalian itu tetap romantis sama pasangan kalian, habiskan waktu kalian sama pasangan kalian, kalian jalan-jalan, nikmati masa-masa berdua kalian karena kalau misalnya kita itu udah punya anak, otomatis waktu kita akan terbagi kayak gitu. Jadi supaya untuk menghilangkan stres karena belum punyanya anak kita manfaatkan sebaik mungkin kita romantis sama pasangan kita kita habiskan waktu untuk jalan-jalan sama pasangan kita dan supaya pikiran kita itu nggak melulu mikirin omongan orang kayak gitu nggak melulu dengerin omongan orang sis kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman hidup dan sebagainya banyak banget yang harus kita lakuin selama kita itu uh, masih berdua kayak gitu loh, jadi kalian gak usah Mikirin omongan orang terus kalian tumpuk di kepala hingga sampai mendedak dan kalian yang bikin kalian stres sendiri kayak gitu jangan kayak gitu ya teman-teman karena itu nggak ada manfaatnya. Coba gini, kalau misalnya kalian itu diomongin sama orang terus kalian tampung aja di sini, sekali nggak ngelakuin apapun, apa yang terjadi sama pikiran kalian dan bisa-bisa itu menjadi kalian gampang marah, emosi dan sebagainya. Mungkin untuk pertama menikah. Uh, satu tahun nikah tapi belum punya anak terus juga uh, menerima omongan-omongan dari orang dari luar, Nah itu tuh emang bikin emosi banget kayak gitu. tapi gimana caranya kita itu menganggap omongan orang itu adalah angin lalu? karena kita harus berserah sama Allah bahwa anak itu bukan kita yang tidak mau tidak mau menciptakannya kayak gitu, karena emang Allah yang menciptakan anak. dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain dong masa kalian mau dengerin omongan orang terus nangis, gak ada manfaatnya teman-teman, sebaiknya kalian habiskan waktu kalian untuk bersenang-senang sama suami kalian, kayak gitu bersenang-senang sama suami kalian terus menikmati masa-masa berdua makan setiring berdua jalan-jalan berdua, terus pokoknya lakukan hal-hal yang romantis gitu, sehingga kalian itu uh, munculnya semangat dalam melakukan hubungan seksual, sehingga kalian tuh tetap punya hubungan yang harmonis, dan ngejalanin itu secara enjoy aja gitu loh kalian gak usah ngebahas tentang anak, gak usah ngebahas tentang kehamilan sehingga pasangan kalian itu nggak tertekan gitu loh jadi kalian kalau misalnya kalian mau periksa atau mau melakukan terapi kayak gitu silahkan lakukan aja tanpa harus kamu kenapa sih nggak hamil-hamil jangan kayak gitu ya guys karena uh, itu tuh bakal menjatuhkan peran kita sebagai istri ataupun sebagai suami gitu jadi kita harus saling menghargai, saling support. Kalau misalnya sayang, aku pengen terapi ini, kamu harus dukung aku kayak gitu. Nah, sahain kita sampaikan gitu, itu saling support ya teman-teman. Jadi, dan hubungan suami istri kalian harus tetap ada semangat dan ada gairahnya kayak gitu. Jangan-jangan kalau misalnya karena adanya cobaan ini, kalian justru semakin menjauh dan dia nggak bakal kalian dapatkan apa yang kalian inginkan kalau misalnya hubungan kalian aja nggak baik kayak gitu. Jadi usahain sama istri atau sama suami kalian perlakukanlah kayak kalian masih pacaran atau sebagainya lah kayak gitu. Jadi pacaran setelah menikah itu nikmati aja kayak gitu. Dan kalian harus perlakuin pasangan kalian itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau misalnya pun kamu belum hamil ya udah kita menjalin komitmen karena aku padamu gitu, bukan karena aku anakku dan kamu, kalau misalnya kamu gak punya anak, kamu ku tinggalin jangan kayak gitu karena itu bakal sangat-sangat uh, menjauhkan kalian dengan keinginan kalian tadi, ya banyak banyak berdoa dan sebagainya lah, kayak gitu supaya Allah juga cepat mengabulkan doa-doa kita kayak gitu, berikutnya adalah fokus merawat diri sendiri oke teman-teman, sekali lagi, selain untuk Menikmati quality time bersama pasangan Tips yang ini wajib juga kalian lakuin Karena kalian untuk mengurangi stres Atau menghilangkan stres yang ada dalam benak kalian pikiran kalian, kalian wajib banget Untuk merawat diri sendiri, ke spa, misalnya ke salon Ataupun melakukan hal-hal yang menyenangkan Kumpul keluarga yang kira-kira itu udah melepaskan kalian dari masalah hidup kalian masalah rumah tangga kalian kayak gitu pergi sama teman-teman liburan sama teman-teman jalan-jalan sama teman-teman ajak pasangan kemana kek atau kalian melakukan perawatan tubuh sendiri sehingga menghilangkan stres yang ada di kepala kayak gitu asis kalian harus rawat diri kalian kalau misalnya kalian itu mungkin kalian belum berhasil untuk hamil tapi setidaknya kalian tetap cantik tetap memperhatikan diri kalian hindarkan diri kalian dari kecemasan sehingga munculnya hal-hal positif dari dalam tubuh kita sehingga kita itu nampak santai aja gitu loh walaupun kita itu punya masalah dan sebagainya kita tetap santai karena kita uh, merasa ini tuh bukan kendala dari kita kayak gitu loh bukan uh, bukan karena keinginan kita tapi keinginan Allah SWT karena emang belum dapat kayak gitu jadi manfaatkan selama kalian belum hamil setidaknya kalian selain melakukan terapi perawatan diri juga, terus jalin hubungan yang romantis bersama pasangan jadi kesempatan kalian untuk melayani pasangan kalian dengan baik dan benar terus ngerawat diri supaya lebih cantik, supaya lebih energik, supaya lebih uh, smart, supaya kalian lebih jadi pengusaha yang luar biasa kalau misalnya kalian punya bisnis dan sebagainya dan itu harus kalian lakukan karena akan memunculkan efek positif dari tubuh kalian sehingga teman-teman kalian yang lihat. Wah, kalian tuh emang benar-benar kuat dan bisa jadi contoh buat teman-teman kalian yang juga belum hamil. Jadi, kalau misalnya kalian itu nangis, terus sebagainya, oke, okay, nangis itu adalah kekuatan untuk diri kita sendiri. Tapi, jangan juga terlalu menangis, ya teman-teman. Karena kalau kita cuma menangis, tapi kita nggak ngelakuin apapun, apa yang kita dapatkan? Nggak ada, kan? Cuma kekecewaan, sedih, merasa bersalah, dan sebagainya. Dan akhirnya nanti berujung perceraian, karena itu tadi masalah yang sepele masalah yang kita nggak bisa kita atasin sendiri gitu loh hanya bisa diatasi oleh, oleh Allah dan kita hanya bisa berikhtiar ber dan itu pun kalau misalnya ikhtiar kita itu sudah diijabah tapi kalau misalnya belum diijabah dan kalian masih tetap stress, shock dengan keadaan kalian sendiri karena melihat teman-teman atau saudara kalian yang baru nikah udah, udah hamil dan itu tuh bisa menimbulkan efek yang buruk gitu loh buat kalian sendiri jadi usahain kalian tetap jaga diri kalian ya teman-teman Sehingga kalian tetap bugar, tetap sehat Menghindarkan diri kalian dari stres Dan seperti yang aku ceritakan di awal tadi Bahwa stress itu sangat mempengaruhi Kesuburan kita sebagai perempuan Next ke tips berikutnya Menjaga sikap yang positif Kenapa kita harus menjaga sikap positif kita? Karena kalau misalnya kalian cuma dikuasai oleh rasa kecemasan kalian kalian bakal merasa buram merasa minder merasa nggak percaya diri sehingga kalian itu bakal minder banget ngelihat orang-orang yang udah punya anak di usia kita ini anak udah dua udah 3 dan sebagainya sehingga kalian stres kayak gitu loh dan muram nggak bakal ada semangat hidup gitu loh untuk melakukan terapi apapun kalian udah mulai males karena pasti ah pasti nggak tetap nggak dapet dapet nih kayak gitu walaupun udah terapi ini itu padahal aku udah ngelakuin ini dan itu jadi dari situ, itu tuh menunjukkan bahwa kalian itu putus asa, teman-teman. Nah, itu kan adalah salah satu sikap di mana kita itu berpikir negatif tentang diri kita sendiri. Sedangkan, kalian pasti pernah dengar kalau misalnya keyakinan itu bisa jadi nyata, ya kan? Nah, kalian harus tetap ikhtiar dong, jangan sampai kalian itu punya di mana satu titik kalian itu merasa orang paling... Rendah banget gitu loh Yang lain udah pada dapet anak Mungkin aku mandul, mungkin aku kayak gini Mungkin suamiku mandul atau sebagainya Dan itu bakal memunculkan masalah-masalah baru Sehingga kalian bisa nanti Bisa bertengkar sama pasangan kalian Dan sebagainya kayak gitu Dan sikap ini itu harus kalian pertahankan Kalian tanamkan di dalam diri kalian Bahwa aku itu udah ngelakuin Semua terapi Semoga aja Allah itu mengabulkan Dan aku udah ngejalanin Semampu aku, kalau kalian enggak menjaga, kalau menjaga sifat positif kalian ini, nanti itu bakal muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalian jadi renggang, hubungan suami istri jadi jarang, terus juga terapi terbengkalai, kalian nggak pernah nyobain apapun, kalian cuma pasrah aja tanpa ngelakuin apapun, gitu kan. Jadi jangan pernah berharap dengan sesuatu yang kalian aja nggak usaha, kayak gitu. Gak bakal dapat, kalau kalian itu nggak bakal nggak terus berusaha gitu loh Kita mungkin sebagai manusia pasti Pernah merasa dimana kita itu Merasa jadi manusia yang Titik terendah diantara orang lain Bahwa orang lain udah hamil dan kita sendiri Itu belum hamil Dan menurut hal itu Wajar, cuman jangan banget sih Kita langsung kayak ah dong banget yang lain udah pada hamil aku belum mungkin aku mandul mungkin aku gini-giniin mungkin aku di belakang bakal diomongin segala, segala macemnya kayak gitu. Heh sis, nggak usah pikirin kayak gitu. pikir positif. Kalau misalnya ada orang yang nanya, "Kamu kok enggak hamil? Kenapa enggak hamil? Padahal kan kamu udah lama nikahnya." itu aja tangga baru aja nikah udah hamil gitu kayak gitu. Enggak masalah teman-teman, nggak usah kalian pikirin di sini. Omongan mereka itu hanya Mencari perhatian sehingga kalian itu menjawab pertanyaan mereka Pengen tahu ekspresi kamu kayak gimana Apakah kamu bakal marah, nangis, kecewa Dan ada beberapa orang-orang yang sengaja nanya kayak gitu Cuman untuk iseng kayak gitu Tapi dia nggak tahu kalau misalnya yang dia omongkan itu adalah hal yang sangat sensitif Apalagi buat pasangan yang belum menikah buat pasangannya udah menikah tapi belum hamil kayak gitu dan kalian harus berpikir positif mungkin dia emang bener-bener gak tahu kalau misalnya aku ini udah pernah keguguran atau kalau aku ini belum hamil atau aku ini emang punya penyakit ini sehingga aku ini belum hamil kayak gitu kalian gak usah pikirin teman-teman karena apa karena orang lain itu hanya ngomongnya di mulut aja dan kalian masukin di hati nah coba yang dirugikan siapa kalian sendiri kan. Jadi usahain kalian jangan semua omongan orang dibendung sehingga kalian sudah sendiri. Dan energi positif kita itu habis karena kita merenung, muram, sedih, kecewa. Wajar manusia pasti pernah kecewa kayak gitu loh, tapi kita tetap harus harus semangat lah gitu kan untuk ngejalanin terapi, setidaknya pokoknya aku pengen punya anak, aku lakuin ikhtiar apa aja sih yang penting aku udah coba semua ikhtiar kayak gitu. Nah sisanya kalau misalnya udah ngelakuin semua ikhtiar itu kalian pasarkan ke Allah Subhanahu Wa Taala karena emang anak rezeki dan kematian itu tidak bisa kita ketahui kayak gitu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya tahunya berusaha. Orang-orang yang udah udah punya anak dan segalanya itu mereka juga nggak tahu. Kalau misalnya takdirnya itu mereka emang udah punya anak. Mungkin ada sebagian orang yang nggak mau punya anak kayak eh, akhirnya punya anak yang gak punya anak, pengen punya anak kayak gitu yang terakhir adalah hindari tekanan dari perkataan orang ini seperti tips yang tadi yang udah aku jelasin ya teman-teman bahwa kalau kebanyakan e, ibu muda yang belum hamil itu biasanya stres karena omongan orang, terus stres juga karena orang lain itu atau tetangga, atau teman yang baru jadi kah udah hamil dan dia sendiri belum dan itu tuh Aku juga ng ngalamin itu sih sebenarnya. Cuman, gimana ya? Aku slow aja sih karena apa? Karena aku tahu itu tadi. Karena aku tahu kalau misalnya urusan anak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi serahin aja sama Allah karena kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti kalau hamil anaknya kembar, gitu kan? Jangan-jangan nanti Allah kasih kita anak yang cakep banget, gitu kan? Kita nggak tahu ya teman-teman jadi kalau misalnya ada orang ngomongin kalian atau nanya gitu kan Kamu kok belum hamil? Tetangga udah hamil tuh? Atau anak aku aja baru nikah udah hamil, kok ini kenapa belum hamil? Ya gitu ya kan, tuh luar bahasa asli gue Udah itu abaikan aja karena orang itu ngomong hanya di mulut Tapi kamu nerimanya masukin di hati yang rugi siapa? yo siapa sih yang rugi kalian kan? Nah, sebaiknya kalian gak usah tanggupin deh Karena anggap aja angin lalu Oh mungkin dia hanya mengingatkan bahwa aku Harus selalu ikhtiar untuk dapetin anak Supaya dia tahu kalau aku ini bisa hamil Gitu Jadi kita harus Apa namanya? mindset kita itu harus kita permainkan Kita harus berpikir positif Supaya mindset kita itu juga positif Kita mikir tentang sesuatu hal yang negatif akan mengeluarkan negatif juga untuk tubuh kita tapi kalau misalnya kita punya energi positif ada orang yang ngomong, hey kamu kok gak hamil-hamil? gitu kan, kenapa nggak hamil-hamil? jawab aja, oh belum, belum waktunya mungkin Allah belum kasih, kayak gitu ini lagi tiar, Apa? jawab aja santai karena orang-orang kayak gitu hanya pengen tahu ekspresi kalian apakah kalian nangis? apakah kalian sedih? Tapi kalau misalnya kalian itu udah usia pernikahannya udah lama, kalau mungkin satu atau dua tahun itu masih berasa ya, masih berasa banget sedihnya kayak gitu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun belum belum punya anak, biasanya tuh udah kadang udah santai aja gitu loh, terima omongan orang. Itulah tips dari aku ya supaya kalian nggak stres gitu kan untuk menghadapi orang-orang atau netizen-netizen yang udah kepo sama kalian. Jadi kalian atasin aja dengan yang Cara aku tadi, nanti kalian Pasti, insya Allah Stress kalian akan berkurang, juga Banyakin doa aja sama Allah, sama Itiar, jadi kita bakal Akan Menuai dari hasil kita itu nanti Kalau misalnya Allah izinkan Dengan cepat, kita juga cepat hamil kok Teman-teman kalian gak usah patah Semangat, gak usah sedih gitu kan Kalau semakin kalian sedih Semakin kalian stres, aduh Semakin sulit kalian apalagi untuk orang-orang kayak kita itu yang gampang banget sedikit-sedikit keguguran, gampang banget haidnya uh, nggak normal dan sebagainya. Itu tuh karena apa? Karena stres kita juga, mungkin karena stres kita. Jadi setidaknya uh, sedikit-sedikit kalian atasi stres kalian dengan berlibur dan sebagainya. Jadi kalian jadi lebih enjoy itu ke jalan hidup. Oke, okay, itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya banyak kurangnya, terus banyak omongnya, mohon dimaafkan. Karena di sini aku juga emosi gitu kan, untuk menyampaikannya. Oke, hey, itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku juga ngejalannya kayak gitu, semoga kalian juga bisa mengatasi stres dan coping kalian, supaya kalian bisa menghindarkan dari hal-hal yang negatif, sehingga menyulitkan kita untuk sulit hamil. Dan jangan lupa berdoa. Karena anak dan keturunan kita itu hanya Allah yang tahu Kita nggak tahu apa-apa Pasrahkan kepada yang menciptakan Kita ini manusia teman-teman Kita nggak bisa menciptakan Walaupun kita bisa melakukannya Tapi kita bukan berarti kita bisa untuk menciptakannya kan Gak bisa teman-teman Kalian harus tetap pasrahin sama Allah Omongan orang Omongan orang itu hanya kayak kentut kalau baunya udah hilang, udah kalian slow aja gak gitu. usah kalian bawa-bawa lah sampai kehidupan sehari-hari kalian bisa bikin stress segala macam. ngeliat tetangga jadi minder, jadi kamu ketemu sama tetangga jangan tunjukin kalau kalian itu kuat untuk menjalani ini kalian kuat untuk melewati masa-masa sulit kalian bersama pasangan kalian dan tunjukin kalau kalian itu ikhtiar buktikan kepada orang-orang yang selalu nanya ke kalian kalau kamu gak hamil, hamil kayak gitu Buktiin dengan ikhtiar Buktiin kalian lakuin terapi-terapi Yang menurut kalian itu bisa kalian lakukan Sehingga mereka Kalau misalnya kalian udah berhasil hamil Alhamdulillah ya kalian misalnya berhasil hamil Dan aku doain deh Buat kalian semuanya Pejuang garis dua Aku doain semoga tesnya cukup garis dua, kehamilan normal, lahiran normal, sehat sehingga bisa membesarkan anak-anak ya bunda-bunda. Semoga kita jadi ama-ama uh, yang sehat, ama-ama yang baik, ama-ama yang um, mencintai anak dengan setulus hati, mendidik anak dengan yang baik kayak gitu. Semoga aja kita bisa jadi ama yang Menjadi panik untuk anak-anak kita. Amin. Semoga aja kita punya anak semuanya, ya. Kalian bersabar aja, semoga Allah mengabulkan. Karena ya, udah aku banyak ngomong, oke, okay, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Tunggu dulu, jangan lupa buat kalian yang baru aja ketemu sama channel YouTube ini. Jangan lupa klik tombol lonceng di bawah dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat.